Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok tujuh akan melakukan presentasi dalam rangka memenuhi tugas satu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Bapak Ali Akbar Gayo, SE, Kami akan membawakan materi dari sesi 10 yang berjudul Wawasan Nusantara, fungsi dan tujuan serta esensi dan urgensinya. Adapun kelompok 7 beranggotakan ada Mas Gilman Rasif Ramadan, kemudian ada saya Haryo Dwistyo Putra Kemudian ada Mbak Mas Diana Zai. Selain itu ada Mas Ahmad Faris Zubaidi. Dalam presentasi ini kita akan membahas tentang yang pertama pengertian dari wawasan Nusantara. Kemudian ada hakikat dan asas wawasan Nusantara. Selain itu ada kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Kemudian ada sumber historis, sosiologis, dan politis wawasan Nusantara. Ada juga dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, esensi dan urgensi wawasan Nusantara, serta kesimpulan. Baik, untuk pengertian wawasan Nusantara akan saya paparkan. Jadi wawasan Nusantara ini adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, istilah wawasan nusantara itu berasal dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Dan kemudian ditambahkan akhiran an sehingga arti wawasan adalah cara pandang, cara tinjau, cara melihat. Sedangkan kata nusantara terdiri dari dua kata yaitu Nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan dan antara yang berarti letak antara dua unsur yaitu dua benua dan dua samudra. Sehingga arti dari kata nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, definisi tentang apa itu wawasan nusantara itu bervariasi ya. Kalau menurut Syarbaini dan Wahid Uh, pada bukunya tahun 2015, wawasan Nusantara itu diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Sedangkan dari buku pendidikan kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Kemristek Dikti tahun 2016 itu melansir beberapa pengertian wawasan Nusantara sebagai berikut: "Yang pertama, ada Hasnan Habib yang mengatakan bahwa wawasan Nusantara itu merupakan kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan." dan tekad perjuangan, satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan atau hankam. Kemudian Wan Usaman mengatakan bahwa wawasan Nusantara, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan MPR tahun 98 mengatakan bahwa Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1999 juga memiliki definisi sendiri. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pengertian yang lain dari Ridwan dan Hamid pada tahun 2017, wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia tentang bangsa, wilayah nasional, dan dinamika internasional agar tetap terwujud persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air Indonesia. Sedangkan menurut Ridwan dalam bukunya yang lain masih di tahun 2017, mengatakan bahwa wawasan Nusantara diartikan sebagai uh, cara pandang yang mengakui eksistensi dan legitimasi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hal ini bermakna bahwa eh, keberadaan atau eksistensi bangsa dan NKRI merupakan hasil perjuangan panjang, bukan sebagai hadiah penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan sendiri oleh bangsa Indonesia atas nama Soekarno-Hatta, sehingga secara legitimasi berdaulat dan bermartabat di atas wilayah Nusantara sebagai wilayah NKRI. Atas dasar eksistensi dan legitimasi itulah, maka bangsa dan Negara manapun harus mengakui NKRI sebagai negara yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di atas tanah airnya sendiri. Dengan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang patut dipahami dan diimplementasikan baik oleh bangsa Indonesia sendiri maupun oleh bangsa dan negara lain dalam memandang, menyikapi dan menghormati setiap kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah dari berbagai usulan definisi tersebut kita bisa temukan beberapa frase kunci yang menjadi kesamaan seperti cara pandang, keberagaman, kesatuan, dan tujuan nasional. Dengan demikian memahami wawasan Nusantara sebagai cara pandang tentang Indonesia yang beragam dengan orientasi mempertahankan kesatuan untuk tujuan nasional adalah pengertian versi singkat yang bisa kita usulkan. Kaitannya wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional sendiri, wawasan nasional itu merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat tinggal, tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Nah, Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut itu sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Jadi wawasan Nusantara itu bisa menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Baik, berikutnya adalah hakikat dan asas wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara pada hakikatnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah tulang punggung keberagaman sekaligus kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya, masyarakat dihimbau untuk memiliki pengetahuan tentang bangsanya dan memandang kesatuan serta keberagaman sebagai substansi kehidupan berbangsa. Masyarakat di sini juga termasuk aparatur negara yang punya wewenang menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, cara berpikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa itu adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Sedangkan asas dari wawasan Nusantara sendiri, ini bisa kita jabarkan di pengertiannya dulu, asas itu merupakan kaidah dasar yang disepakati, dipatuhi, dipelihara demi tercipta tujuan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, tujuan kehidupan berbangsa otomatis terabaikan. Nah asas ini meliputi yang pertama adalah kepentingan yang sama, yaitu satu visi, satu orientasi. Pada masa penjajahan, kepentingan rakyat Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka. Sedangkan sekarang kepentingannya juga harus disepakati bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas yang kedua adalah asas keadilan, yaitu distribusi hasil kerja keras yang proporsional. Di sini termasuk distribusi dan redistribusi kekayaan negara yang dibagikan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Asas yang ketiga adalah kejujuran, yaitu kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Rakyat kecil tidak menipu rakyat kecil lainnya. Pemerintah tidak menipu rakyatnya. Seperti itu asas kejujuran. Kemudian asas yang keempat adalah asas solidaritas yaitu bersimpati dan berempati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Pada level yang tinggi, wujud solidaritas itu diekspresikan dengan cara rela berkorban demi bela negara. Asas yang berikutnya adalah asas kerjasama, yaitu bekerja bersama secara strategis demi mencapai tujuan nasional. Kerjasama ini melibatkan semua golongan, meleburkan kelompok minoritas dan mayoritas asas yang berikutnya adalah asas kesetiaan yaitu loyalitas pada kesepakatan-kesepakatan nasional yang dibuat sejak bangsa Indonesia berdiri kesetiaan juga bisa diartikan sebagai loyalitas terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai dasar negara Berikutnya kita akan membahas tentang kedudukan fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara. Kedudukan Wawasan Nusantara ini sebagai Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional itu memiliki kedudukan yang dalam di hati masyarakat Indonesia. Gambaran idealnya adalah seperti itu. Meskipun pada kenyataannya banyak masyarakat dan pemerintah yang tidak menjalankannya dengan baik maka kedudukan wawasan Nusantara semestinya berada pada landasan dasar yang menopang visi nasional. Kemudian fungsi dari wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai sumber motivasi, panduan, dan inspirasi segala sikap dan tindakan yang dilakukan oleh segenap elemen bangsa, terutama masyarakat dan pemerintah untuk memelihara keberagaman dan kesatuan demi terciptanya tujuan nasional. Fungsi wawasan Nusantara menurut Kristin SD Kansil SHMHDKK mengutarakan pendapatnya dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia dan yang kedua merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional berikutnya fungsi wawasan nusantara juga bisa dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain sebagai berikut yang pertama fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional yaitu dalam uh, sebagai konsep dalam pembangunan pertahanan keamanan dan kewilayahan kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai uh, pembangunan nasional yaitu mencakup kesatuan politik sosial ekonomi uh, sosial ekonomi per Uh, maksud kami ini adalah pertahanan dan keamanan Boot hankam kemudian adalah fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara kemudian yang terakhir adalah sebagai wawasan kewilayahan adalah pembat pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga Ya, berikutnya adalah tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara ini adalah untuk menumbuhkan jiwa-jiwa manusia Indonesia yang cinta tanah air, nasionalis, dan patriotik. Jiwa nasionalis diekspresikan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu. Dengan demikian, nasionalisme yang dimiliki bukan nasionalisme hasil indoktrinasi yang kosong nilai-nilai, melainkan nasionalisme yang berisi pengetahuan nasional yang kuat. Baik, berikutnya adalah sumber historis dan sosiologis politis wawasan Nusantara akan disampaikan oleh Saudara Gilman Rasif Ramadan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Mas Harga. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis sosiologis dan politis kawasan Nusantara yang pertama yaitu sumber historis kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari Yusuf Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit pada tahun 1336 Masehi. tertulis di dalam para Pararaton ini sumpah tersebut uh, sebagai berikut Ciregacamata Pateh Tan Ayun di Palapa, Mada, Sekolah Nusantara di Palapa, Lomun Kalah Ringburun Ring, Ring Haru, Ring Ring sudah Palembang. Tumasik Samana, Isen, Amukti, Palapa. Penamaan Nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit atau yang satu di Pulau Jawa. Mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit, yaitu di luar pulau Jawa. Dalam kitab Negara Kertagama karangan Mpu ular, arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai kotanya. Selanjutnya, Kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan India-Belanda. Pada acara Kongres Pemuda Indonesia kedua pada tahun 1928, yaitu Peristiwa Supah Pemuda digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indo atau Indi, yang berarti Hindu atau India, dan Nesya atau Nesos, yang berarti pulau. Dengan demikian, kata Nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia yang menunjuk pada wilayah atau sebaran pulau-pulau yang berada di antara dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan dua benua, yakni Benua Asia dan Australia. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, yang pada tanggal 13 Desember tahun 1950 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai deklarasi Juanda. Sebelum keluarnya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada teritorialisi Teritorial and maritim keringan orde nanti pada tahun 1940. 39 atau dikenal dengan Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah India Belanda. Isi Ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut, lebar laut, tiga laut, dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Peraturan zaman India Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara disahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas, yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia, seperti gambar peta di bawah ini. Isi dari deklarasi Juanda pada tahun 1959 ini itu berbunyi bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan telah negara Indonesia lalu lintas yang damai di perairan kedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Peraturan batas landas laut teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selengkap-lengkapnya dengan undang-undang Isi pokok dari deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai penghubung karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 Perpu tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Tidak hanya peraturan undang nasional. Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapatkan pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB pada tanggal 30 April tahun 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan harus Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. Unclos tahun 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut. Mulai laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, Jadi mencapai 5,9 juta km persegi, terdiri atas 3,2 juta km persegi perairan teritorial, dan 2,7 juta km persegi perairan zona eksklusif, eksekutif, atau bisa disebut ZTE. Keluas perairan ini belum termasuk landas kontinen, atau dalam bahasa ikhlasnya yang kedua yaitu sumber sosiologis berdasarkan sejarah penguasaan Nusantara bermula dari penguasaan kewilayahan berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia penguasaan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau perubahan wilayah diperkuat lagi sebagai pandangan kesatuan dua tiga bangsa bangsa Indonesia yang Semangat kebangsaan Indonesia semuanya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei tahun 1908, ditegaskan dalam sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan berhasil dibutuhkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum deklarasi juanda pada tahun 1907, Konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Hal di atas, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keperlaksaan penjajahan yang pecah bela bangsa telah melatar belakangi tubuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu, pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan Dan selanjutnya, bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Yang ketiga yaitu sumber politis. Uh, sumber politis yaitu uh, adanya kepentingan nasional. Bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945, Alenia II, adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada Alenia keempat. Salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepadar Indonesia. Sedangkan visi nasional Indonesia menurut ketepan MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring tahun 2021 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan Wawasan Nusantara dimasukkan dalam garis besar haluan negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan pada tahun 1998. Selanjutnya, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara yang akan disampaikan oleh Saudari Mas Diana Zay. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, Konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai suatu satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Kita bisa mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari wilayah Indonesia yang berciri Nusantara. Potensi positif yang ada tentu saja perlu digali, diolah, didayagunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya, Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki cukup banyak potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Sedangkan potensi negatif perlu diantisipasi, ditanggulangi dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Misalnya daerah Klaten dan Magelang yang rawan dari ancaman letusan Gunung Merapi. Pembahasan Nusantara telah menjadi landasan fisional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan penundukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan zaman kini berubah, maka implementasinya terhadap segala aspek kehidupan harus menjadi pemersatu atau pengintegrasi sebagai bukan sebaliknya yang dapat memecah belah dan negara kesatuan Indonesia. Dalam kondisi apapun termasuk hadirnya ancam globalisasi dunia, paham-paham radikal, terorisme, narkoba, dunia maya yang setiap saat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Namun, patokan dasar harus tetap solid dalam satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Esensi wawasan Nusantara. Sebagaimana yang telah kita bahas pada hakikat wawasan Nusantara? Pada penjelasan sebelumnya, esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, Sosial budaya dan pertahanan keamanan wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Urgensi wawasan Nusantara, sedangkan urgensinya adalah wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan... Friksi, friksi antar antarkelompok dapat dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Dua hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Satu pandangan yang harus dihindari adalah perbuatan. Tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian, wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami, disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Selanjutnya kesimpulan, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan di daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keaman. Berikut daftar pustaka kami. Baik, sekian dan terima kasih eh, presentasi dari kelompok 7. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih.